Airnya kenceng, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir. Banyak murid mati di desa Pasir Padu. Kota Tandeklah. Malam, bingung, Pak. Yuk, saya kasih, yuk. Bisa beringung, yuk. Di kedekan Ramanca. Asis gitu, Pak. tolong Untuk... <SILENCIO> tolong airnya kenceng guys Sempat banget airnya guys jembatannya baru tapi jalannya kayak gini selutut Kemauan terburuk ini. banjir banyak motor yang mati di desa Pasir korban banyak yuk, saya di Asyik itu Mbak. Tolong Airnya kenceng, guys. Kenceng banget airnya, guys! Jembatannya baru, tapi jalannya kayak gini, selutut.